Assalamualaikum Sobat ASCII laptop PC lemot atau ngelag yuk perbaiki gimana caranya langsung disimak aja ya langkah pertama kita nonaktifkan atau disable -kan ya aplikasi yang tidak terpakai buka text manager ctrl shift plus s terus kita cari pilih yang startup ya yang enable kita klik kanan kita ganti disable kira-kira aplikasi yang tidak berjalan terus yang kedua kita hapus sampah ya kita buka Windows R Temp terus kita okein ya baik selesai-selesai kita blok aja semua halaman ini ya karena ini aplikasi sampah yang tidak terpakai selamat mencoba semoga bermanfaat sobat.